Isu-isu yang keluar dari senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Arteria Dahlan minta Najwa Sihab minta maaf ke DPR. Anggota DPR RI Praksi PD Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Najwa Sihab meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkan sebelumnya. Menurut Arteria, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif. Saran saya secara pribadi selaku anggota Komisi 3, selaku anggota Badan Legislasi dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas lawan COVID-19 meminta Najwa minta maaf, kata Arteria Dahlan dalam keterangan tertulis Senin 4 Mei 2020. Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR lanjut dia Ia menilai pernyataan yang disampaikan Nazwa memiliki konsekuensi hukum yang serius terlebih disampaikan pada saat kondisi negara dalam tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19 saya yakin banyak yang disampaikan Nazwa juga belum tentu benarnya tapi kan mereka malas menanggapinya dan mempermasalahkannya. Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya. Jangan sampai perasa diri berparas Cinderella berhati malaikat seperti nggak punya aib dan dosa. Ujar dia. Sadarlah sebelum terlambat perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu? Lanjut dia. Sebelumnya melalui sebuah video yang tersebar Nazwa mengkritik kinerja DPR di masa pandemi COVID-19. Sebab pada saat banyak parlemen negara lain fokus melawan penyebaran COVID-19, DPR justru terkesan mencuri kesempatan membahas RUU kontroversial seperti RUU Cipta Kerja, RUU Permasyarakatan, dan RKUHP. Membahas undang-undang yang menyangkut hajab hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti kejar setoran, ucap Najwa. Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini? Imbuh dia Nazwa menegaskan tidak ada Satupun RUU yang tidak penting Namun ketika negara tengah Menghadapi kondisi kritis seperti saat ini Seharusnya DPR dapat Membuat skala prioritas Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Justru Karena semua undang-undang penting Aneh kalau pembahasannya Diseriusi di waktu sekarang Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita Terkuras bertahan hidup di tengah wabah hujar Naswa, Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggota DPR tidak menjadikan perang melawan COVID-19 sebagai prioritas imbuk dia. Naswa Sihat juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual. Sehingga ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya. Bagi Anda yang mendengarkan atau menonton video kami, jangan lupa memberikan like subscribe di channel News ID.